Oke okay guys, selamat siang Buat kalian yang suka menonton Konten-konten gue yang agak Agak-agak Biasa gitu ya guys, emang saya gitu Nah, kali ini gue Mau nge-review tentang Kacamata anti-radiasi Karena kemarin Ada tuh yang Request, kan gue di konten Yang kemarin, gue minta Requestan kepada kalian yang menonton video dan ada yang Request beberapa orang Katanya, tentang kacamata juga boleh, Mas. Nah, oke, okay. gua mau nurutin tentang kacamata nih. Ini hidupnya <tuh> ya? Nah, oke, okay guys. Di sini gua mau ngeliatin tentang kacamata dan mau ngasih tahu kalian, apa sih perbedaannya antara kacamata anti radiasi malam dan apa sih perbedaannya antara kacamata radiasi siang gitu ya guys dan di sini gua udah nyiapin dua kacamata ya guys yang ini sendiri ini hadiah dari ah, abang ah, <laughs> ah, ah, <laughs> ini, eh, ya ini pemberian ya guys ya. dan ini itu anti radiasi siang yang banyak orang memakai sih buat gedean daya dong ya guys ya nah kali ini gue mau nge-review tentang kacamata gue ini guys yaitu anti radiasi siang guys bagaimana ya guys eh, perbedaannya dengan anti radiasi malam ya guys di sini gue akan ngasih tahu kepada kalian eh, kalau anti radiasi siang itu enak sih kalau dipakai siang-siang jadi warna lensanya itu jadi berubah gitu ya guys jadi berubah warna hitam ya hitam dan di sini gua mau ngasih tahu kalian gimana sih mas ee, caranya kalau supaya kita tahu anti radiasi siang dan malam di sini kita review ya kita buka-buka nah jadi perbedaannya ini gua udah beli alatnya ya guys di sini gua punya e, anti radiasi sorry ya guys anti radiasi siang ini ya dan di sini gua mau buktiin kalau anti radiasi siang itu emang sih cocok sih ya kalau buat temen-temen kalau e, jalan-jalan atau masalah ngopi di luar rumah gitu ya anti radiasi si anti radiasi siang ini emang enak ya guys ya kalau kata saya sih sebenarnya gitu dan sebelumnya sebelum gua ngejelasin sorry ya kalau ngomong gua belibet dan agak-agak kurang jelas nah, sekarang gua mau nge-review tentang kacamata anti-radiasi siang guys jadi begini guys, ini alatnya cukup disenterin aja gini oke, okay. ya kalau anti-radiasi siang ini masih nembus guys jadi no, nembus, guys. tapi kalau dipakai ini adem nah, ini kelihatan kan nama kalian berubah, berubah warnanya nah, ada yang hitam-hitamnya ini nih, ini belum kita coba ya, guys. Center, kita center, center, center, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, Oke, okay, jadi bulat, guys. Nah, kita bisa memperbedakannya ya, guys. Jadi kalau anti radiasi siang ini kalau kena matahari, adem banget, guys. Nah, cocoklah kalau kalian mau beli ada di, ya, di online juga banyak ya, guys ya. Tapi Uh, kalau kalian mau apa ya namanya mau hasil maksimal dan mau bertanya-tanya uh, gua saranin sih ke toko kacamata. Karena di toko kacamata kita dapet apa ya info mana sih yang anti radiasi, kalau bagus apa dari bahan bahan lensanya apa nih? Oke, okay, sorry guys. Nah, di sini gua mau uh, mungkin kalau tentang bahan itu lebih lanjut ya guys, ntar aja. Kalau di sini gua mau ah, memperbedakan atau uh, memberitahu kalian uh, mana anti radiasi malam dan mana anti radiasi siang gitu ya guys. Kalau yang gua pakai ini anti radiasi siang dan gua juga punya anti radiasi malam guys. Jadi perbedaannya sih cuma sedikit ya, uh, sama anti radiasi malam. Jadi kalau lensa apa? yang kalian sering sebut itu uh, kacamata ya. Kacamata anti radiasi. Malam ini cuma satu keunggulannya jadi cahaya itu enggak nembus, guys. Bagusnya itu. Jadi sama orang itu enggak apa ya? Enggak silo guys. Jadi kalau kalian pakai anti radiasi malam ini, guys, kalau ketika kita mengendarai motor atau mobil gitu ya, guys. Ketika ada yang nyeprut nih itu enggak silau sama sekali guys. Jadi kacamata anti radiasi malam ini berguna banget buat kalian yang suka silau ketika menjalani atau ketika mengendarai motor atau mobil di malam hari gitu ya guys. Nah, kalau yang ini itu radiasi siang guys. Ini perbedaannya cuma satu dan 2 gitu, 11 12. Cuma kalau anti radiasi malam ini bisa eh anti radiasi siang ini bisa berubah guys. Dan ini Nggak bisa berubah tapi uh, silonya nggak eh silo sorry guys uh, Jadi cahayanya nggak nembus gitu guys Nah jadi gitu guys cenah baru dap Nah jadi kali ini gue uh, nge-review tentang ya sekilas info aja buat kalian yang belum Tahu gitu uh, Apa sih perbedaannya tentang uh, kacamata anti radiasi siang dan apa sih perbedaannya tentang uh, kacamata anti radiasi malam Gitu ya guys nah jadi begitu yang gue pahami kalau di sini kalau di sini udah dulu ya guys ya karena kebetulan gue mau cari-cari uh, info lagi tentang dimana pembuatan lensa gitu ya guys ya oke okay. semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian sehat selalu dan semoga rezeki kalian dilancarkan gua pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah